Analisa USDCAD tanggal 26 Januari tahun 2022, tren pergerakan USDCAD secara umum berada dalam tren bearish. Selain itu, USDCAD juga diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan USDCAD jika terus bertahan di bawah area resisten 1.26400. Karena ada potensi USD CAD melanjutkan penurunannya ke sekitar area 1.25800. Sebaliknya waspadai jika USD CAD berbalik diperdagangkan di atas area 1.26400. Karena ada potensi USD CAD berbalik bergerak bullish ke atas area 1.26802. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Januari tahun 2022.